Salam sehat, salam semangat, salam inspiratif Bapak-Ibu yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan memaduk. bisa masuk dan entry ke dalam PMM, yaitu platform Deka Mengajar tentu, tidak asing lagi karena di setiap satuan pendidikan kita sudah melaksanakan atau implementasikan TK Tapi, apakah kita sudah benar-benar memenuhi kewajiban kita sebagai seorang guru, yang baik. Kita yang bertindak sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran, ataukah kita sebagai lembaga di sekolah kita masing-masing? Oleh sebab itu, kita harus membuka dan mencermati kembali bahwa ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Sebab itu Bapak Ibu bisa masuk dan login. Saya akan lanjut secara online dari sini. Yang pertama kita masuk dulu pada laman Bel atau akun kita. Nah, di sini kita ketikkan aja kalau sudah ya kita masuk ke apa namanya? platform mereka mengajar. Kita tuliskan saja di sini mereka mengajar ini sudah ada. Dan kita klik kita bisa langsung masuk ya. Kita langsung masuk. Nah, kalau sudah maka tampilannya akan seperti. Ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita cermati yang pertama, kalau kita lihat di dalam beranda di sini ada asesmen, ada perangkat, ada pelatihan dan ada kompetas. Nah ya, kemudian di sini juga ada inform, video inspirasi dan bukti karya. Baik, kita akan satu-satu. Pasti kita yang pertama akan diarahkan masuk ke dalam pembelajaran yaitu soal bagaimana kurikulum -kurik apakah kita sudah memahami? ini. Boleh kita klik seperti ini. Ya, kita bisa melihat dan mendapatkan banyak informasi berkaitan tentang kurikulum TK, -kurik khususnya bagaimana prinsip dasar daripada kurikulum TK -kurik itu sendiri, kemudian apa yang harus kita kerjakan setelah kita mengakses profil belajar Pancasila, Ya, kemudian konsep CP dan ATP itu seperti apa? Ini ada banyak dokumen yang bisa kita selesaikan satu persatu. Namun untuk yang lebih penting saat ini khususnya, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa langsung mengikuti progres tentang pelatihan mandiri. Mengapa ini harus kita lakukan dan ini wajib kita ikuti? Nah. Yang pertama, bahwa rapor pendidikan itu sumbernya adalah dari internal masing-masing sekolah yang diambil dari data dapodik, nah, Sedangkan Bapak-Ibu guru yang sudah memiliki akun SIMPKB dan kemudian sudah memiliki juga aplikasi BMM atau platform beda pelajar, pertanyaannya apakah sudah dibaca dan dipelajari dan dipraktekan atau kah Nah, itu tidak akan terlambat dalam hal ini. Ya. Tetapi, tetap ini harus kita lakukan. Karena ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kompetensi kita sebagai guru. Dan yang kedua juga terhadap sekolah kita. Dan itu bisa terbaca di dalam perahu pendidikan. Nah, misalnya bisa kita bayangkan dari apa yang sudah kita miliki, Topik berapa banyak jumlah tenaga pendidik dalam setiap satuan pendidikan itu juga akan pengaruhnya. baik kita langsung masuk aja kepada pelatihan ini. Kita klik, Bapak Ibu, di sini ada eh, apa namanya, ada topik dan ada aksinya. Maka kita bisa pilih yang topik, -topik. Kita klik, ya. Kita klik di sini ada banyak modul. Kita selesaikan satu topik dulu. Caranya bagaimana? Di sini ada merdeka belajar, ada kurikulum merdeka, ada asesmen, ada proyek penguatan belajar Pancasila, paket A, ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD atau paket A, lalu ada profil belajar Pancasila, kemudian ada perencanaan perbaikan satuan pendidikan, ada refleksi diri, dan ada disiplin positif. Ya. Lalu yang kedua di sini ada semangat guru merdeka. Jadi kalau kita lihat di satu topik, di satu topik merdeka belajar sendiri ada satu, yaitu kurikulum merdeka, dua, perencanaan pembelajaran SD Paket A, tiga, assessment SD Paket A, yang keempat ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila Paket A, yang kelima ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik SD Paket A, enam, profil pelajar Pancasila, tujuh perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, delapan refleksi diri, dan kemudian sembilan ada disiplin positif. Maka kalau kita lihat, ada sembilan modul yang harus kita selesaikan dalam setiap uh, dalam satu topik, khususnya di topik Merdeka Belajar. Nah, tiap-tiap topik ini memiliki modul-modul yang berbeda-beda. Tapi khusus di topik Merdeka Belajar, ada sembilan topik yang harus kita selesaikan. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita klik aja ini. Nah, nanti akan muncul centang hijau apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan mengikuti pembelajaran dan melaksanakan assessment, dan mengikuti post test. Kemudian lulus, maka akan uh, memiliki indikator hijau di tiap-tiap modulnya. Nah, di sana Bapak Ibu akan ketika ini diklik ya, kalau ini kita klik ini akan warnanya kuning, ya kuning dan putih terlebih dahulu, tapi belum hijau karena berarti belum dibuka. Yang pertama adalah coba kita akan mengenali diri dan perannya sebagai diri. Kita akan klik, ya kita klik, kita ikuti sampai habis pelajarannya, baru kita mengerjakan latihan pemahaman. Kemudian setelah itu baru kita refleksikan, baru kita bisa menginjak ke pelatihan berikutnya. Tetapi manakala pelatihan ini belum selesai, tidak bisa dan bapak ibu harus. Mengulang, tulis sebab ibu ini memerlukan uh, waktu dan konsentrasi, karena ini tidak bisa kalau Bapak-Ibu uh, berkegiatan lain. tulis ya. sebab itu, Bapak-Ibu juga harus mempersiapkan mental, siapkan kesehatan baik-baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak-Ibu wajib membaca dan mengikuti serangkaian atau setiap rangkaian yang ada dalam setiap munculnya karena nanti ada latihan pemahaman. Latihan pemahaman ketika latihan itu mengalami kegagalan, maka Bapak itu juga harus mengulang dan memahami materi lagi. Nah tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah memperbaiki kompetensi yang kita miliki. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kompetensi Bapak Ibu ini menjadi perhatian secara khusus. Dari sini nanti akan bisa terlihat sebenarnya seberapa jauh kompetensi kita. Misalnya saya kurang memahaminya, saya pasti akan tidak lulus karena saya belum memahami. Tapi mana kalau kami atau saya bisa menyelesaikan semua rangkaian dan saya lulus, maka nanti saya akan mendapatkan sertifikat. Nah, bapak ibu di akhir modul ya, di akhir modul nanti ada aksi nyata yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu nanti bisa melakukan asli Contohnya seperti apa? Ini akan saya buka. Satu saja jempol. Di sini ada Merdeka belajarnya saya buka. Setelah tadi ada modulnya saya selesaikan, di sini ada Merdeka Belajar. Nah, kalau ini lulus Bapak-Ibu akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat di sini, ini kalau pahami proses validasi ini masih menunggu. Ini sudah saya kirimkan, tapi masih menunggu di validasi. Ini akan berlangsung, demikian, sama polanya dengan menu-menu uh, sebelumnya, yaitu yang ada di dalam setiap Baik, Bapak-Ibu bisa langsung mencoba mengeksplorasi. Uh, kalau bisa memang dicicil. Ya, misalnya kita selesaikan dalam waktu dua hari, maka di hari pertama kita mungkin bisa sampai C, kemudian berikutnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu bisa langsung praktek dan tetap semangat Ibu Bapak guru hebat semua hanya untuk anak bangsa terima kasih salam inspiratif sampai jumpa